kalau boleh tahu apa ya bang, argumennya hasil kerja kami di Karasolizal aja sampai pas kilometer 20 uh, cukup memuaskan iya, uh, konsumen kami berbicara cukup memuaskan hari ini hey there. subscribe to my channel and also press this bell icon Oke okay, next kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembilan setelah selesai kita melakukan finishing dalam proses pengecatan dan juga dalam proses pemasangan tali PTO sama pompa yang kemarin. Nah kali ini khususnya mobil Euro 4 dalam keadaan baru keluar dari Karosori Zal Ajo Jawa Barat kilometer 20. Silakan untuk diklik tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih terhadap teman-teman dan rekan-rekan yang berada luar sana yang telah mendukung channel ini. Semoga konsumen kami merasa puas dimanapun mereka berada. Oke, okay. tuh Jojal. Kita lagi kerja tadi ya. Kita tinggalkan buat channel YouTube. Ya, semoga puas konsumen kita dimanapun berada bagi yang berminat silahkan kontak person ke nomor 08374 656 65 FES HDX Kanter Fuso hari ini ready dan stempel untuk keluar dari karso Rizal aja jam pas kilometer 20 dan konsumen kami yang berada bagian pojok sebelah kanan bagian belakang oke oke oke next ini dia Bang, terima kasih telah berlangganan terhadap kami Terusnya di Karasuali Zalajo, Bang Oke, okay. oke, okay. sama-sama ya Kapan-kapan datang ke sini lagi ya Bang ya? Ya. Yeah. Cek aja channelnya Bang, sempat sembilan nanti ya Bang ya yeah? Oke, okay. hey, hey, hey, hey. okay. gimana kerjanya Iya yeah. Kalau boleh tahu, apa ya Bang? Argumennya hasil kerja kami di Karasuali Zalajo sampai pas kilometer dua puluh Cukup memuaskan Cukup memuaskan, iya yeah. Konsumen kami berbicara cukup memuaskan hari ini. Terima kasih. Oke, udah ready hari ini mau berangkat atau keluar dari kantor di Jalur Jamilpas kilometer 20. Nih, owner dari Karuseri Jelajo. Kira-kira gimana aja? Kira-kira gimana hasil kerja? Kasih komentar yuk Ayo, ayo, ayo, mantap. Cukup kata jempol mantap. Ya, semoga puas, khususnya di Karuseri Jelajo. Euro 4 FAS HDX Canter Puso Tuh, seri nomor platnya BA nya Tuh, apa sama itu ya? Ya, wah malu-malu. Oh, Halo, pak. Oke. Oke. siap. Terima kasih. Nih saran dari Bapak Amay, dekatin sedikit nih mobilnya. FH SHDX Canter. Fuso Bagi yang berminat so, silakan saja datang di Korsorizal aja, jam bebas kilometer 20. Karena kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mutu yang sangat. Jempol, geng. Silahkan di-subscribe, like, dan komen c C-E-D. <laughs> C-E-D. <laughs> Electro-deposition. Deposition. Bahasa Inggrisnya electro. Deposition. Deposition. Ah, apalah itu. Nggak tahu juga artinya. <laughs> Next. Berangkat hari ini. Ini. Hmm. Hahaha, <laughs> oke. Okay? Mobil Euro 4 keluar dari Bengkel Kasurizal Aceh, cuma 4 kilometer 20. Terima kasih banyak. Semoga anda puas. Tengok sempat sembilan bang.